Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, ini uh, tutorial uh, pengguna uh, cara uh, ujian tengah semester online mahasiswa FISIP Pertama-tama teman-teman uh, login sebagai uh, mahasiswa ya akun, akun masing-masing Nah, jadi uh, UTS itu pelaksanaannya sesuai dengan jadwal Kuliah UTS seperti biasa, seperti jadwal di uh, genap ya, jadi sesuai jamnya maupun harinya. Jadi, teman-teman uh, mohon diagendakan uh, sesuai dengan jam kuliahnya. Jadi, nanti ada pembatasan uh, dari mulai uh, masuk uh, dan akhir, gitu ya. Nah, misalnya contoh teman-teman uh, masuk ke mata kuliah komunikasi organisasi nah, seperti ini, contohnya. Nah di sini terlihat teman-teman gak bisa akses kecuali pada tanggalnya 15 April 2020 1920 sampai jam 11 nanti kalau udah kebuka kelihatan jadi ini dibatasi aksesnya jadi kalau teman-teman tidak tepat waktu mengirim jawaban UTS ya maka otomatis tidak akan terkirim gitu ya jadi eh, mohon diagendakan betul dan dilihat jadwal kuliahnya. Nah, kalau sudah kebuka contohnya seperti ini. Oke, Sebentar ya. Nah, kalau sudah dibuka aksesnya dan sesuai waktu jam kuliahnya Nah akan tampilannya seperti ini Pasti di pertemuan ke 8 UTS ya. Nah pertama-tama Kalau mulai UTS teman-teman eh, Klik daftar hadir online dulu Ini eh, daftar yang di LMS nah, tampilannya Seperti ini nanti Nah nanti kalian hadir klik hadir kemudian submit Nah berarti sudah terkirim Nah ini bisa diisi ketika jam Dan eh, waktu kuliahnya ya kemudian juga yang kedua jangan lupa uh, yang daftar hadir online untuk fakultas nah, nanti tampilnya seperti ini dulu login dulu ke Gmail kemudian nanti tampilnya seperti ini nah, jangan lupa nanti isi nama lengkap mahasiswa ingat nama namanya harus sama untuk kedepannya nulisnya gitu misalnya Muhammad Andi harus konsisten M-nya besar A-nya besar misalnya kemudian nim jangan lupa misalnya d titik spasi ya 19 harus sesuai terus menerus jangan dengan berbeda beda nantinya prodi nya apa kelasnya apa dan jangan lupa mata kuliahnya apa jangan sampai salah kemudian nama dosen pengampunya siapa jangan sampai salah juga kemudian klik hadir di sini yang hadir nah di sini ada wajib untuk nomor kartu ujian jadi yang bisa mengisi ini hanya yang memiliki nomor kartu ujian kalau teman teman asal asal ngisi uh, nomornya maka sama admin akan dihapus gitu ya. Nah kemudian bagi yang izin sakit bisa upload di sini untuk buktinya. Misalnya kalau yang dinas pemerintah yang tidak bisa digantikan meninggal saudara kandung atau orang tua kandung, surat keterangan sakit dari dokter. Nah ini baru bisa, gitu ya. Kalau selain itu akan admin hapus dianggap tidak hadir. Nah, jadi mohon diisi dengan jujur karena pengisian ini akan terekam secara real time. Jadi teman-teman tidak bisa bohong. Kalau misalnya ngisi Hari ini jam 16.36 tanggal 6 berarti yang ketika diklik kirim eh, maka akan terekapnya tanggal segitu. Jadi mohon kejujurannya. Kemudian juga eh, itu daftar hadir, kemudian selanjutnya teman-teman eh, download eh, soalnya soal UTS. Nah, nanti soal uts itu berbeda antara kelas bagian dan kelas reguler. Nanti di-download ini. Nah, contohnya misalnya seperti ini ya nanti nah ketika di download nah misalnya contoh di sini seperti ini ya nah misalnya UTS manajemen, setelah uh, PR ini pertanyaannya ada 5 misalnya nah untuk jawabannya teman-teman isi di bawah nama lengkap, kasih nama, nim prodi, kelas, dan jawabannya apa 1, 2, 3, sampai 5 misalnya jangan lupa diisi ini juga, dan jangan lupa Namanya diganti, jadi jawaban UTS. Misalnya, mata kuliahnya apa nama dan nimnya? Nah, untuk di save ya, jadi jangan lupa e, nama filenya diganti. Kemudian juga, kalau sudah menjawab, nah, barulah di sini unggah jawaban UTS. Nah, untuk unggah jawaban UTS. Teman-teman, di sini klik tambahkan pengajuan, tugas atau laporan. Kemudian di sini upload file. Nah, upload yang, su yang sudah di bisa di-drag langsung ya. Dimasukkan di sini. Nah, contohnya, nah ini sudah ada. Simpan perubahan. nah Nah, ini artinya sudah terkirim, kalau bisa diedit, diedit kalau waktunya masih ada dan diharapkan teman-teman menguploadnya mengupload ini itu uh, 20 menit sebelum batas waktu yang telah ditentukan, jadi jangan sampai uh, misalnya batas waktunya jam 5 sore jangan sampai teman-teman uploadnya jam 5 sore juga nah kalau uploadnya jam 5 sore, otomatis tidak bisa upload nah usahakan 20 menit sebelum waktunya habis, berarti misalnya jam 16.50 atau jam 16.40 teman-teman sudah upload kalau tidak upload kemungkinan tidak bisa mengirim ya jadi itu itu saja dari saya untuk tutorialnya mohon maaf jika kekurangan sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.